Di gak dijenguk sakitnya nggak dijenguk sampai meninggalnya nggak dijenguk apakah saya gimana ya Rasulullah dosa besar saya apa jawaban Rasulullah sesungguhnya seorang istri yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang suami maka selamatlah orang tua dia tanpa disiksa oleh Allah di Yomel masuk surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya keutamaan wanita di dalam rumah tangga banyak ilmunya banyak tata caranya yang dimana setiap wanita memiliki kewajiban istri memiliki kewajiban saat dia di luar atau di dalam rumah yang pertama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya paling dekat seorang wanita di sisi Allah ketika berada di dalam rumah di sini dijelaskan ketika berada di dalam rumahnya, dan sesungguhnya sholatnya seorang wanita di ruang tamu rumahnya lebih utama daripada sholatnya di masjid. Jadi, untuk wanita, lebih baik sholat di dalam rumah daripada harus di musola di luar masjid, lebih baik di rumahnya. Dan salatnya seorang wanita di dalam kamarnya lebih utama daripada salatnya di ruang tamu. Tuh, bisa kebayangkan. Berarti salatnya wanita ini atau tempat yang paling baik untuk wanita itu adanya di dalam rumah. Di dalam kamar. Saat dia ibadah, adanya di dalam kamar. Dan di hadith yang kedua, baginda Alaihi SAW bersabda sesungguhnya salatnya seorang wanita sendirian di dalam rumahnya lebih utama 25 kali lipat daripada salatnya di masjid berjamaah hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu waridahu Bagaimana kalau kita lagi umrah? Itu silakan sunnah. Ya, salat timad nabawi terus salat di Masjidil Haram itu sunnah, silahkan karena kan kita bukan tinggal di sana kita datang ke sana untuk menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah jadi kalau ada kesempatan ada di Madinah dan di Mekah banyakin solat di masjid Al-Haramain tersebut, kedua masjid yang dimuliakan oleh Allah tapi kalau dia di rumah lebih baik solatnya di dalam rumah, jangan keluar dan di dalam hadits Nabi yang lainnya Sesungguhnya ibadah yang paling utama bagi seorang wanita atau istri dalam mencari keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berada menetap di dalam rumahnya dan senantiasa taat kepada suaminya. Ini dua amalan besar ibadah yang apa yang besar pahalanya dia sholatnya di rumah dia ibadahnya di rumah dan taat sama suaminya. Udah ini dunia dan sisinya dia dapat ini seorang istri. Kadang ada seorang istri yang sholatnya bagus Majlisnya bagus, tapi sama suami enggak taat. Jadi, apa yang dikatakan? Sesungguhnya, apa yang dia jalankan? Nol di hadapan Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Pahala dia sujud, dia mulailnya. Majlis taklimnya semua yang dijalani nol. Kenapa? Karena tidak taat kepada sua, suami. Dan di sini ada yang dikatakan lagi: hukum wanita keluar rumah. Itu tadi sebaik-baiknya wanita yang berada di dalam rumah. Dan ada wanita yang dikatakan hukum wanita keluar dari rumah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu beliau berkata, sesungguhnya keluar rumah bagi wanita tidak dilarang apabila ada suatu kepentingan dan wajib mendapatkan izin lebih dahulu dari suami atau orang tuanya. Kalau dia masih sendiri, izin sama orang tuanya. Kalau dia sudah berumah tangga, izin dengan suaminya dan hendaknya menjaga aurat dan pandangan mata dan secepatnya pulang sesungguhnya keselamatan bagi seorang wanita berada di rumahnya ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada di dalam kitab Ihya bab dua uh, bab dua halaman 49 ya ini ada boleh silakan mau keluar boleh tapi izin dengan suami bagi yang sudah berumah tangga Izin kepada orang tua jika dia masih sendiri, ya. Dan juga nih, buat ibu seorang yang sudah berir suami kalau udah jalan kondangan cepat pulang, mampir dulu ke rumah Noh. Rumah nih, perempuan biasanya begitu tuh. Kalau udah dikasih izin sekali, oh, lagi mumpung. Betul nggak? kadang lagi mumpung enggak boleh begitu. Cepat selesain urusan kondangannya, selesaikan ketemu juga. Ketemu di tempat kondangan jangan hidup kita mampir dulu ke sini. Mampir dulu ke sini. Nah, itu hati-hati kalau suaminya uh, enggak ridha, itu bisa jadi dosa besar buat seorang istri. Yang kedua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh segala sesuatu yang disinari oleh matahari oleh alam semesta hingga ikan-ikan yang berada di lautan bisa bayang gak tuh ini keluar ke majelis ini izin gak nih cuman tiga orang yang ngomong izin gak sama suami hati-hati makanya kalau pun izin bib suami saya di luar kota whatsapp gak ada alasan tuh gak ada alasan Seandainya susah dihubungi izin sama orang tua. Telepon. Bu, nanti kalau Ayang Mbep telepon saya nggak diangkat, handphone lagi dicas, saya lagi keluar ke warung sebentar beli beras dua butir. <tuh> ya, yang penting izin kasih tahu. Di dalam hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh tubuh wanita itu aurat. Jika ia keluar rumah pasti setan akan menyertainya. Tuh syaitan ikut makanya Nabi saw kalau jalan laki-laki nggak -laki boleh di depan di belakang perempuan. Iblis menggoda. Apalagi kalau udah kelihatan betis perempuannya aja nggak boleh kita lihat betis perempuan. Apalagi orang yang udah nutup aurat tapi bajunya, bajunya ketat. Sama seperti kita lihat tubuhnya cuman ditutupin tapi lekak apa likuk tubuhnya tuh bentuk tubuhnya kita bisa lihat nih hati-hati ya tak boleh ini kan ada satu kisah di mana ada seorang perempuan sahabat Rasul sallallahu Wasallam mengatakan wahai istriku jangan keluar rumah sebelum aku pulang dari peperangan dikasih duitnya dikasih makanannya selama tiga bulan begitu balik ini suami nanya Gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah, mukanya senang, seker, gitu. Maksudnya nggak ada beban. Ditanya gimana orang tuanya, orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, meninggal terus udah jalan ke sana, dijawabnya dengan enggak. Kenapa? Karena engkau tidak mengizinkan aku keluar dari rumah. Jadi lebih baik saya di rumah. Lari sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya dosa besar katanya. Apakah saya termasuk golongan seorang suami yang durhaka? Apa yang membuatmu sampai pun berpunya, punya berpikir seperti itu? Aku telah melarang istriku keluar dari rumah. Setelah aku larang, orang tuanya meninggal, dia nggak datang takziah. Tidak dijenguk, sakitnya nggak dijenguk, sampai meninggalnya nggak dijenguk. Apakah saya gimana ya, Rasulullah? Dosa besar saya, apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya seorang istri yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang suami maka selamatlah orang tua dia tanpa disiksa oleh Allah di Yomil Qiyamah masuk surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya ini yang bab selanjutnya menyemangatkan suami di dalam segala hal bentuk yang baik jadi penyemangat charger kadang suami istri itu kadang suka bikin lemah suami lagi giat suami, ah udahlah mau ngapain si hatu patah tuh hati-hati tuh ya dukung aja dukung mau dia baik mau akhirnya gak baik udah ikut aja dulu selama dia masih di dalam koridor di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala istri soleha yang senantiasa mengabdi kepada suami demi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah bukan karena dia banyak duit karena dia ganteng karena dia apapun enggak karena tanahnya banyak walaupun hidung melesak Hai boleh ya tetap mencintai karena Allah apapun keadaannya terima apa karena Allah maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang diperoleh suaminya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi suami kerja dikasih dukungan dikasih support saat suami pulang dapat rezeki yang banyak maupun dikit subhanallah itu akan mendapatkan pahalanya saat dia nyari rezeki, pahala seorang istri mendapatkan pahala yang sama dari apa yang pernah yang dilakukan. Suami salat, pahalanya istri dapat. Pahalanya juga dapat. Karena itulah hendaklah seorang istri senantiasa mendorong, menyemangatkan suami untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar suaminya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu. Pip, saya punya suami korek dukung yang itu harta banyak buat apa sih yang bagi datu sedikit ya bagiin ke orang-orang yang dibutuhin ih saya nyari duit susah memang mereka lebih susah dari kita ada satu kisah ada seorang yang miskin dia nggak punya apa-apa hidupnya dia di pasar nungguin kacang jatuh paham nggak? setiap orang beli kacang satu pikul satu karung ada kacang-kacang yang jatuh dipungutin kacang saking nggak punyanya kacang dipungutin dia sambil dia bawa kacang ya Allah sampai kapan saya makan seperti ini katanya. saya pengen makan gandum yang nikmat yang sekaya orang-orang tuh makanan sehat sambil direbus kacangnya selesai kacangnya direbus dia makan Kulitnya dibuang ke jendela Dibuang ke jendela Dia mendengar ada orang di sampingnya Begitu dilihat Subhanallah ada orang yang makan kulit kacang Dia makan kacangnya Di samping rumahnya ada yang makan kulit kacang Berarti dia lebih baik Dibanding orang yang ada di luar Makanya ini orang-orang kadang Suka makan enak tapi nggak mikir Makanya, Ibu, saya cuman mau ngasih tahu, kalau ada rezeki berlimpah ada makanan enak, kasih minimal orang tua kita nyicipin makanan enaknya. Kalau orang tua kita aja nggak pernah makan enak di mana orang lain. Kadang manusia kalau lagi makan enak, lupa sama segala-galanya. Boro-boro untuk membungkusin, buat dirinya aja. sisa ini kita buat kita bawa pulang. Begitu kan? Nah, itu. Jangan belajar bahil, nggak boleh. Orang yang bakhil itu yang pertama akan disiksanya sama seperti dia, uh, seperti korun yang durhaka kepada Allah dikasih rezeki melimpah ditimbun dengan harta hartanya. Nah, Ubu bilang tadi mudah-mudahan Allah selamatin rezeki kita, Allah selamatin harta kita, Amin. Ya Robbal Alamin yang terutama menyemangatkan suami agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya tuh denger baik-baik tuh kadang istri ini lebih memilih orang si, si suami itu dia seneng dengan istri perhatiin orang tua si istri dibanding orang tuanya setiap si suami jalan ke rumah orang tua ngapain sih kesana mulu saya kan juga lagi bu, ah, ini nggak boleh nih semangat itu yang datang ke rumah ibu yuk kita mampir yuk ke rumah ibu yuk bawain apaan kayak yang ya bawain apaan kita akhlak kalau kita ngelihat ada suami kita mau hubungan sama orang tuanya nggak baik kasih ajak ngomong yang nggak boleh kayak begitu ya itu orang tua kamu nggak akan hidup di dunia tanpa orang tua kamu kasih didikan atau kasih uh, satu nasihat-nasihat yang baik sehingga orang tersebut menjadi taat dan patuh kepada kedua orang tuanya senantiasa bersilaturahmi menjalin hubungan baik dengan saudara saudaranya ada nggak nggak nutup kemungkinan setiap saudara pasti ada minyak sama air gua oh, nggak cocoknya sama dia nih ada nggak yang begitu satu keluar ada yang cocok ada yang nggak nah istri ngeliat nih suaminya begitu diajak ngomong yang nggak boleh gitu itu kan darah daging kehidupannya begini, ini jahatnya bukan main ahli maksiat begini, deketin, kasih nasihat, kasih nasihat agar dia sama saudaranya nggak putus silaturahmi, ya jangan malah dikomporin, udah ada lebih baik buang aja saudara begitu, Enggak ada manfaat, apalagi kalau warisannya bagi dua sama dia, udah dulu dulu coret aja dari nama warisannya itu bahaya, ya jangan kayak begitu ya, deketin, deketin, biar mereka tidak putus silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, senantiasa berkumpul dengan ulama-ulama salihin agar memperoleh ilmu dan digolongkan bersama mereka. Yang, kamu main dong ke rumah Habib Rifqi. Kamu datang dong ke majelisnya Habib Gures. Di majelis Rasulullah datang, kenapa biar kenal? Siapa tahu kamu jadi ketularan soleh. Itu kan bagus banget bahasanya. Orang saya namanya Asep gak mungkin jadi soleh. Ya, dikenalin, dikenalin direketin ke majlis-majlis ilmu, ke orang-orang soleh ada orang soleh mana? yang-yang yuk temenin aku yuk, kemana, tuh ada orang soleh ceramah, contoh Habib Umar bin Hafid lagi datang ke Kuningan, banyak bawa suami yang anak-anaknya, buat apa? biar deket, walaupun tidak disapa tapi merasa dekat ya mudah-mudahan keluarga kita semua jadi orang-orang yang baik minimal, kalau kita bukan jadi orang soleh karena kesolehan orang yang ada di dekat kita. Kita punya anak nanti jadi anak yang soleh. Kita cinta sama ulama, bukan kita sebagai ulama. istri bukan ulama, suami bukan ulama. Tapi insya Allah kita punya keturunan, bisa jadi ulama. Insya Allah. Makanya nanti kalau ketemu ulama siapa aja, jangan dikit-dikit minta doa, kiai, minta air. Jangan, jangan. Cukup liatin mukanya liatin mukanya baca solawat doa dalam hati ya Allah saya pengen punya anak macam ini ya Allah saya pengen punya ini seperti ini doa doa saya dapat ilmu dari Habib Qurais Baharun Habib Qurais itu kalau sama abah nggak banyak ngomong sama abahnya Habib Qurais nggak banyak ngomong tapi beliau Habib Qurais itu bila semasa hidupnya abah beliau walid beliau bilang dia tidak pernah lepas ngelihat anak selalu doa dalam hati seratus kali lewat depan mukanya seratus kali doanya jadi ngelihat anak nih Ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Ya Allah mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat Ya Allah mudah-mudahan akhlaknya baik Ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang betul-betul berbakti sama orang tua Ya Allah, setiap lewat doa yang keluar setiap lewat doa lihat anak-anaknya Al-Habib Ghazie bin Ahmad Baharun semuanya jadi ulama besar, semuanya jadi orang-orang saleh, anak-anak saleh saleha, enggak ada pembisnisnya enggak ada, semua jadi ulama, punya pondok pesantren, semua punya pondok pesantren. Kenapa? Didikan dan doa dari orang tua, ya, deketin istri suami, deketin sama orang ulama-ulama agar menjadi seseorang yang tertular dalam kesolehannya, insya Allah.